Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih terjumpa lagi dengan Badi Di video kali ini Mbak Adik mau Mengedukasi Tidak ya yang di ditabung Ini masih seputar LPG ya Saya benci semua dimanapun berada Masih seputar LPG Ini di uh, Tidak ditabung Ditancangkan Regulator dipasang, Masih aja ngetes kayak gini ini ya nah, nah ini ngetes. kita bagi tutorial atau edukasi ya sahabat semua dimanapun berada disimak dan semoga sahabat semua dimanapun berada sehat selalu dan jummlahkan rezekinya Oke okay. pertama kita ambil alat paku atau songkel yang penting bisa buat nyongkel karet ini ya sahabat semua ya. Coba ngecek nih. Ini ini ini baji kan pakai ini. Pakai paku kecil juga bisa. obeng mend juga bisa. Open yang kecil itu sahabat semua. Lepas itu kita ambil karetnya yang di dalam ini. Tidak usah mengganti karet. Kita ambil songkel kita keluarkan. Nah. Habis itu sahabat semua ambil bensin ya. Atau pertalit. Ini karet ini dibikin kalau dicelup bensin biar mekrok ya ini kan kecil posisi karet dia anak e, istilahnya anak anaknya bocor dia kan kecil betul-betul kameramen ya. akhirnya si si karet itu enggak bisa anu dia masuk cuman di dia enggak mas diameternya enggak bisa, anu, bisa sepan di kuningannya ini disitu kita celupin aja apa semua kita celupin langsung di bensin. Nah, kita ambil bensin ini. Ini sudah siapkan di ya. Nah. Kita celup. Kita tunggu sampai karetnya itu di dalam krok ya. Setelah mengembang. Tunggu sekitar kira-kiranya kira 5 atau 10 menit ya. Itu insya Allah akan aman dan karetnya makro dia. Gas LPG-nya juga ya, nggak bocor lagi. Enggak perlu ganti. Jadi nggak usah perlu ganti nggak usah Perlu ganti yang penting karetnya nggak cuwil tuh apa. Cuma dia mengecil aja karetnya. Jadi kalau dicelup minyak dia akan mengembang. Sambil nunggu karet mengembang kita syuting itu, Mbok tuh, ya, Mbokku lagi nggelem Mbak, Mbak, Mbak, Mbak, Mbak, Mbak ya Yuk bako payu pira yuk yuk Alhamdulillah 36 tapi cuaca mendung ya 2.000 years later. Oke okay, sahabat semua dimanapun berada, ini karetnya, mbak dikira udah mengembang ya. Tinggal nyoba Masukkan ke tabung Kekuningannya ya. Jadi sahabat semua dimanapun berada nggak usah beli lagi, nggak usah bingung-bingung mencari karet ya. Cukup dicelupin ke bensin aja, simple. Tunggu 5-10 menit, insya Allah udah mengembang. Yang penting, karirnya tidak sobek ya. Kalau celup bensin pasti aman dan akan rapat. Oke sobat semua dimanapun berada, semoga edukasi bahan ini berguna ya, bagi semua sahabatku semua dan kawan-kawan lainnya yang belum subscribe di subscribe ya sahabat semua karena subscribe itu gratis oke sahabat semua Badi sangat berterima kasih udah mensupport Badi dan semoga sahabatku semua dimanapun berada sehat selalu dan dimurahkan rezekinya amin ya robbal alamin Oke sobat semua dimanapun berada itulah edukasi bandi semoga bermanfaat bagi kawanku semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera